at yeah. 4 Juga memiliki setelah kita mengingat orang tua sebagai maka ejen opsi akhir kematian jadi, kalau kita tidak. ...rospeksi siapa kita mengenal e, tapi juga kita harus terima kekurangan ya Pak <tuk> ya. <tangan> Saya juga sebetulnya ada kelebihan tolong untuk bagian berita. Maka e, Bapak mungkin terkena e, kita foto dulu ya sama Bapak Aris. Semuanya juga masih ada lengkap. Kita foto bersama supaya kita bisa upload di IG ya, Pak, di medsos Siap ya? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Oke. satu, dua, tiga. Okay. Mantap. Oke. Mantap. Terus. Jadi tadi di kurikudu de papá garita Nah saya masuk ke diri saya, Pak Medan Ibu eh, Tadi dijelaskan oleh Pak Handis Saya ini termasuk diri Tapi guru saya belum pernah mengatakan saya banor Tapi teman saya mengatakan Saya itu banor, udah burang burang Kenapa? Kalau sudah saya berlaku Tidak rasa Tapi kepala sekolah saya guru saya Wah itu memang cip, -cip Yang kelas 2 bisa nilai sempurna makanya saya di kelas dua baru tiga bulan kurang saya ke kelas dua di kelas dua dulu saya dulu ya, tidak pernah dari dulu pernah saya saya ke kelas tes lagi yang kelas tiga bisa, bisa apa ini, saya kelas tiga, bapak saya yang saya masuk usia enam tahun, bayangkan enam tahun diubah tingkat itu, mereka bagaimana air mah, berkebutuhan khusus saya itu, sering jadi semajau kan, sering jadi semajau. ini di kampung bapak ibu, karena saya di kampung belum belum ini mungkin kalau di, di saat itu bapak saya di Singapura mungkin dengan pak Habibie ya sama, tapi itulah situasi, tapi alhamdulillah saya jadi Ibu baik, baik bapak dan ibu saya Saya juga, Subhanallah Bapak Ibu, ada dua titik yang saya hinggapi bersama Jadi PLT dia ASK 7 bulan Dan jadi PLT di dua 22, yang nah, saya honori satu tahun Itulah juga menjadi bagian Nah kembali ke IGL, ke Bapak Ibu Kurikulum nasional, nanti kurikulum nasional tidak biasa ya Dan per tahun, itu akan relatif berubah sekarang salah satunya, 2023 kemarin MA, 2013, dengan K13 sebelumnya, 2006, bahkan seharusnya 2003 KPK, salah salah satu instruktur e, atau tim di pengembang KPK Sebetulnya kalau dikatakan KPK sekarang, apa itu yang mudah-mudahan konsisten diterapkan Jadi itulah berikulung masalah Kemudian ada lagi siapa nasional yang membuatnya sebagai landasan saja nggak bisa dipakai kalau tidak dirawat artinya kecuali kalau ini masih beras masih tepung maka harus punya asmatnya biasanya bola diundur bertahan jengkol bahkan biasanya gajem itu takut tapi ini harus diolah kalau mau dipakai maka disusunlah kue bolu sekolah ada ukurannya ini ada yang suka ngomong jadi emas itu jadi ada yang harus diolah sebetulnya mereka itu emas makanya cuman nanti saya katakan ada yang ketalaman ukur yang di dalam terus selimuti bersihkan lagi itu makanya seperti ada yang tipis makanya jual pembelajaran berdiferensiasi si macam-macam macam di kita macam itu adalah macam sebenarnya di fasilitas materi yang lain ini mau sudah bisa membacanya dengan baik. Dikatan, oh Tiga kanoi memotong pahit, beritigah pahit, mm -hmm. berikling teman-temannya boleh tapi Hampir cepat temani. Sambil ibu mau kesini dulu, sambil bapak mau kau itu, pasti asal orang tua ya. Sebetulnya udah kuda-kuda lakukan semuanya yang diferensiasi baik dan kurangan. Biasanya kan itu disebutkan diferensiasi, sebab dulu saya juga sudah berhenti. Saya di daerah itu sudah berdipensi Cuma mereka itu Ya seperti itulah Padahal sudah itulah. Nah sekarang bagaimana menggali tugas kami Bapak dan Ibu Sesuai dengan kemenangan dari pemerintah Satu mengawal kebijakan pusat Mensosialisasikan kebijakan Dan menerapkannya Serta mengawasinya Tadi dikatakan Bagaimana okay, kurikulum sekolah? Maka saya akan mengeluarkan nanti ke sekolah 4, mana kurikulumnya. Sebab sahnya kurikulum sekolah itu dipalidasi oleh penawasnya Dan setelah itu dipalidasi juga oleh kurikulum Dan tangan-tangan bisa disetujui oleh bakat Bintang Adis baru itu bisa dipakai kurikulum secara legal Beneran atau tidak, itu harus ada Bapak Kepala ada itu aspek pendidikan apa? Nah, kalau hanya pengawasan saja bisa dilihat ya. hanya meningkatkan saja sudah bagus kan misalkan. supervisi akademik inilah yang akan dilakukan nah, Alhamdulillah kemarin eh, saya mau memperkenalkan suatu aplikasi sebuah sistem bantu oleh tim aplikasi andalan e monitoring electronic monitoring apa memang awalnya kepada tim terkait dipikirkan dan disalahkan ternyata kepada saya kena data Sebelumnya dinas pendidikan saya tidak punya data bagaimana kompetensi guru berkaitan dengan supervisi. Kenapa Pak? Supervisi bisa dijadikan itu kompetensi. Supervisi itu sudah jelas kepada itu aturan hukumnya, sudah jelas instrumennya. Gitu ya. Tinggal yang monopretnya. Nah, yang monopret itu bapak ibu sekolah, sekolah ataupun guru senior itu sifatnya kuatret. masa ke semesta sekali alhamdulillah pokoknya itu dari 97240 yang ada di dapodik kemarin terakhir saya buka tadi yang sudah mengisi seperti sih ada 7.70-an sudah masuk dalam 270 dengan kualifikasi yang rata-rata pasti ada di titik 6b a sudah ada c kami jangan khawatir, supervisi itu tidak akan merugikan Bapak Ibu Jadi, ya, tidak akan berbeda dengan e, e, KBRI ataupun ya, maaf, bukan PKB, Penilaian yang tidak dulu, kalau dapat cair saja, sertifikasi tidak cair kalau diatur itu. Hmm. Karena jaminan itu penilaian, kalau supervisi bukan penilaian, tapi prosesi, proses Bapak dan Ibu untuk mencapai profesi atau menjamin bahwa... Siapa yang menjaminnya ada kepala sekolah dan rata Nah itu Bapak Ibu ya Jadi tugas kami di Binas Pendidikan Alhamdulillah dari Ibu Kota Barun sudah berlaku jauh Di bulan kemarin kita di hari Saya kira itu terima kasih, mohon maaf.